Halo Bro and Sis disini saya akan membagikan uh, video terkait masalah monetize yang kebetulan saya mendapat masalah dengan itu karena monetize, monetize -nya kanalnya uh, disublet jadi tidak aktif padahal akunnya sudah lama dan sudah share share video uh, entah mengapa sampai bisa disublet oleh YouTube tidak diaktifkan mungkin ada pelanggaran yang saya perbuat melanggar hak cipta atau apa saya enggak tahu tapi yang video-video uh, bermasalah ada kode-kode tertentu dari YouTube sudah saya hapus terus uh, tetap seperti biasa statusnya tetap masih merah dari tidak diaktifkan pusing satu minggu saya nyari-nyari uh, referensi enggak dapat-dapat ambil frustasi bro agak-agak stress serai sedikit tapi uh, saya terus berusaha dan akhirnya dapat dapat uh, referensi walaupun referensinya banyak yang saya dapat tapi tidak cocok dengan uh, masalah saya saya dapat satu artikel yang sangat sangat-sangat bermanfaat hanya 3 jam saya ikut langkahnya di artikel itu berhasil Uh, akun YouTube saya langsung khusus kanal monetasinya langsung hijau, langsung keluar. Itu ada dolar-dolar uh, YouTube hijau, jadi siap diaktifkan. Nah, ini yang uh, saya rasa perlu untuk di-share, uh, dikasih tahu buat teman-teman yang bermasalah. Bagaimana caranya? Oke, okay, uh, ikuti video. Ini. hal yang harus dilakukan yaitu pastikan akun anda aman tidak ada masalah dengan copyright status dan pedoman uh, dari YouTube pastikan juga anda sudah mempunyai 4000 jam tayang dalam dua bulan terakhir dan 1000 pelanggan subscribers selanjutnya siapkan KTP yang belum pernah dipakai dan nomor telepon yang belum pernah juga dipakai sekarang buka Gmail anda yang tertaut terkait dengan akun YouTube anda Oke Bro dan sis kita ketemu di Google dashboard Nah disini setelah kita buka ada beberapa menu Ada popular google service Your google service Your activity data Nah di sini google dashboard ini semacam jantungnya eh, Aktivitas kita Karena semua tercatat dan terekam di sini Nah untuk masuk Kita akan cari Uh, tombol payment, tombol payment ya di sini. Ini tombol payment, kita klik. Dia akan jadi begini, jadi ada menunya, ada tempat, style, settingnya, dan uh, selanjutnya kita cari setting ya ini setting kita klik dia akan timbul begini jadi setting ada data-data kita data warga negara dan lain-lain name, name nama alamat lengkap ada payment user ini bisa jadi berapa user bisa satu bisa banyak tergantung eh, jika kita setujui Uh, nah ini target kita ini close payment profile ada di payment profile status jadi close payment profile kita klik dia akan muncul seperti ini yang nah, untuk menghapus tinggal kita klik continue maaf saya nggak klik continue karena nanti akun saya yang akun payment saya yang terhapus jadi itu jadi, kalau kita sudah hapus, ya akan hilang total. Setelah Anda menghapus profil pembayaran pada akun Essence, silakan cek kembali akun Essence dengan cara login ke Essence. Di sana, Anda akan diminta untuk memasukkan data baru. Maka, masukkanlah data-data baru, KTP baru yang tadi, dan nomor telepon baru yang belum pernah dipakai untuk terhubung dengan akun essence setelah selesai mengisi data baru di akun essence Anda tinggal tunggu 24 jam dan periksa kembali fitur monetisasi di akun youtube Anda yang dinonaktifkan atau di disable setelah saya pakai uh, langkah-langkah ini uh, yang saya dapat artikelnya hanya tiga jam, hanya tiga jam saya makan, balik diri -re refresh uh, komputernya eh, akun uh, youtube khususnya kanal monetize saya sudah hijau sudah hijau dan ada keterangan selamat partner, partner youtube wah itu senang sekali Mudah-mudahan uh, apa yang saya buat ini, berkat orang lain yang saya dapat artikelnya, dapat diimplementasikan oleh kawan-kawan juga. Kalau berhasil, tulis komenmu di bawah ya. Jangan lupa tulis komen uh, keberhasilan setelah memakai trik-trik ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Eit, lupa, maaf bro and sis Untuk link-link uh, Bermanfaat Terkait uh, artikel tadi Video tadi, saya sertakan di bawah Dan terima kasih banyak Terima kasih banyak Buat yang buat artikel Sehingga Saya Bisa Memonetize uh, Akun youtube saya Terima kasih banyak